Beredar sebuah video TikTok yang membuat geger dunia maya, yang memperlihatkan seekor binatang aneh yang menempelkan dengan panjangnya di atas sebuah batu. Video tersebut membuat para netizen bingung dan bertanya-tanya. Pengguna TikTok Stinky Ice Scrappy membagikan video pada Selasa, 7 Juli 2020 dan bertanya kepada penonton tentang hewan apa yang ada di videonya itu. Berdasarkan video yang diunggahnya, makhluk tersebut memiliki kemiripan yang mencolok dengan kadal dan memiliki tekstur kulit bergelombang dari kepala hingga ekor hewan misterius itu terekam kamera sedang menempel di tepi batu dan tidak bergerak sedikit pun saat wanita itu merekam bagian depan makhluk tersebut binatang mirip kadal ini memiliki dua tangan yang panjang dan dua kaki yang juga panjang banyak netizen yang menyebutkan hewan itu seperti makhluk menyeramkan dari sebuah film Bahkan beberapa dari mereka menyebutkan, hewan yang memiliki tangan mirip manusia itu seperti karakter yang ada di film Star Wars. Seorang pengguna bahkan mencoba mencarinya di internet, tetapi tidak dapat menemukan jawaban apapun tentang hewan tersebut. Klip yang dibagikan tersebut kini telah dilihat lebih dari 500 ribu kali, dan pengunggah video itu hanya menyebut makhluk itu ditemukan di Boulder City, Nevada, Amerika Serikat. Namun beberapa penonton meragukan jika makhluk itu asli dan mengklaim itu bisa saja hanya mainan anak-anak berupa kadal plastik yang jika dilempar akan menempel di dinding. Sementara yang lainnya bergurau dengan beranggapan itu hanya kadal yang terlindas oleh truk yang kemudian berjalan pergi. Selain hewan mirip kadal yang bertangan panjang, kali ini beredar sebuah video unik yang memperlihatkan seekor kucing.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 Beredar sebuah video yang merekam kucing berbadan kekar berotot seperti binarai gawan, viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok dan kembali diunggah di media sosial Twitter. Dalam video tersebut tampak dalam rekaman berdurasi 9 detik, seekor kucing oranye dengan posisi ekor ke atas. Dua kaki depan kucing lebih besar, kekar dan berotot dibanding kucing biasa. Bahkan paha depan kucing tersebut nyaris sama besarnya dengan kepala. Merespons unggahan tersebut beberapa warganet pun melontarkan candaan seperti berapa lama kucing menghabiskan waktu di gym hingga menghasilkan otot sedemikian rupa. Namun ada pula yang mengkhawatirkan kondisi kucing orangnya tersebut. Video kucing berbadan kekar di TikTok ini telah ditonton lebih dari 13,3 juta kali dan disukai oleh lebih dari 2,2 juta pengguna.